Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada informasi penting untuk warga Konoha kali ini dari HIP 500 Menginformasikan Lesti Kejora ini masuk nominasi artis paling nge-HIP bersahabat Sebelumnya kita simak kalimat caption yang dituliskan Dukung Lesti sebagai artis paling nge-HIP untuk melanjut ke HIP Award 2022 Final stage dan raih kesempatan memenangkan saldo gopay total 2,5 juta rupiah Jangan lupa ikuti syarat dan ketentuannya di selit kedua Tuh persahabat catatan voting nominasi Hashtag hip Award 2022 stage pertama berlangsung hingga Rabu 14 Desember 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Pemenang hadiah saldo GoPay akan diumumkan pada Rabu, 14 Desember 2022, pukul 16:00 WIB di Instagram Story Hip500. Pemilihan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Para pemenang akan didm oleh pihak Hip500. Kita lihat syarat dan ketentuan. Yang pertama kalian harus follow akun Instagram HIP500 Yang kedua like postingan yang ada foto Bunda Lesti Yang ketiga tulis nama Lesti dan sertakan hashtag HIP Award 2022 di kolom komentar Itu syarat dan ketentuan, yuk dukung untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan bisa menang ya sebagai artis paling nge-hip di Hip Award 2022 karena pesaingan Bunda Lesti ke Jiora itu Saingannya ada Nagita Slavina, Ria Ricis, Tut Shiva Wow, banyak sekali persahabat ya Pesaing-pesaing Bunda El Tetap optimis, Bunda Lesti Kejora Kita yakin pasti menang Bismillah persahabat ya, dukungan kekompakan dari Les Lovers Pasti bisa untuk mendukung seorang Lesti Kejora Kemudian juga persahabat ya, kita lihat dukungan Bu Fir Masya Allah, ada video Papa Big yang latihan boxing bersahabat ya. Masya Allah, olahraga boxing ya Papa Big mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kesayangan kita. Dan disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Video bulan kemarin, buset si Papa anuan banget kan? Aw, oh, Masya Allah, pelindungnya Bunda El sama Fatih. Sehat-sehat Leslar family, amin. Pelindungnya Lesti dan Abang El Wow! Kita lihat juga persahabat ya kalimat selanjutnya ditulis oleh Bu Fir. Bisa nggak komennya nggak usah keluar jalur postingan tuh diingatkan Dihimbau untuk para netizen terkhusus persahabat ya untuk komentar Itu jangan sampai keluar dari jalur postingan Karena ini bukan apa-apa persahabat ya Banyak orang-orang yang selalu iri dengan Rizky Bilar terutama Kita lihat juga persahabat di ungan Bu Fir, Menginformasikan juga bahwa video Papa B, latihan boxing ini bukan terbaru, tetapi ini video bulan kemarin yang baru di-up, persahabatnya di, persahabat, ya, di Rosted, Indonesia. Ini sesi training with Rizky Bilar, persahabatnya lagi latihan boxing, ini Papa B. Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya di unggahan bufir, masih dia ya, ada postingan baju Leslar Entertainment. Namun dibikin salpuk juga kalimat yang diunggah. Au, apa antuh, kata Bu Fir. Bikin penasaran banget bersahabat ya. Apa mungkin ada kejutan dari LE? Masya Allah, kita tunggu banget ya. Kejutan yang akan diberikan, yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan. Bismillah, Leslar Entertainment bangkit. Bismillah, Leslar Entertainment semangat. Dengan wajah yang baru. Bismillah kita yakin bahwa LE akan kembali bangkit. Kemudian juga persahabat perhatikan di unggahan lawyer for Leslar ini meripas kembali postingannya Rizky Bilar, walaupun endorse persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat. Cuma mau klarifikasi tentang DM yang sering masuk nanyain tentang herbal yang dipakai istri gue, gue jawab aja di sini biar semua bisa baca ya. Jadi Lesti itu emang gak pernah diet. Sejak dulu sampai sekarang ada si Abang L ya cuma setia aja sama satu produk dari Slimming Queen Herbal. Tuh persahabat ya. Semoga klarifikasi ini bermanfaat untuk kalian nih vitamin E. Dari Papa Bilar Doakan yang terbaik yang mudah-mudahan di dalam kesayangan kita Selalu sehat, selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar Tentunya Ini dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh